bagus terus, tanggung ujung terus, pas tengah pergelangan ya, kenakan bola pas pergelangan, bagus, terus, Ayo coba, terus, maju, maju, maju pergelangan, pergelangan, pergelangan, pergelangan, pergelangan loh lo enggak sakit sudah sudah Hmm, bagus atas pergelangan Ayo, Sudah. Yuk. Mantap.